Itu ada tulisan Fresh Orange, uh -huh. tapi Fresh Orange itu ketika ngeliat kamu, pasti segeran kamu dibanding dia. Chell, <tuk> <tuk> Chell kamu tau gak sih makanan apa yang paling enak <tuk> di dunia ini? Makanan apa? Makanan di pelaminan kita nanti. Apapun? Oh. <tuk> Kucuk dicinta ulang pun tiba, aku udah menyiapkan semua makanan ini untuk kita. What? Surprise banget dong Iya. <tuk> <tuk> <tuk> jadi kamu udah siapin makanan ini untuk kita makan. enggak ini emang dagangan aku. Oh iya iya. Aku iya, iya, emang iya. <laughs> <laughs> I, yeah. Tapi tau gak Selin? <supan> aku sama kamu tuh bagaikan wajan ketemu margarin. Hah? Selalu bikin meleleh. Oh, Aduh, Aduh. baru baru ya? Panas ya? Di sini aku tipin. kenapa bisa suka banget sama aku sih? Kamu nggak malu apa? Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama kipas? Apa? Kalau kipas kan bikin angin. Uh -uh. Kalau kamu bikin angin. Aduh mas. Neneknya si Manda. Kenapa di PHP in? Mungkin oh. oh, mungkin nenek kamu belum sempat vaksin hepatitis. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Hah? Be, <tuk> <Jaa. tuk> jualan itu gimana maksudnya? <tuk> Dan, PHP. PHP <tuk> itu memberi asam lambungnya naik. Kopi itu sifatnya asam. Jadi asam ketemu asam akhirnya dia naik. Kalau terus terusan dipicu oleh kopi dia dia bisa kena penyakit yang namanya GERD atau ma. Naik ke atas. Jadi asam lambung kalau dikasih garam nggak bisa jadi asin dong? Nggak <tuk> bisa. Oh. Beda, beda. Beda. Kemudian uh, yang kedua kalau kamu mau milih kopi pilihlah yang Arabica bukan yang Robusta oh. karena pH-nya yang lebih uh, rendah itu yang Robusta yang kopi kopi yang hitam oh. itu yang uh, Robusta itu lebih berbahaya lagi. Oh, kalau yang, yang yang Arabica itu dia pH-nya tidak terlalu asam jadi dia itu lebih mendekati uh, ke arah yang netral jadi nggak masalah kalau kopinya seperti itu. Kedua kalau belum biasa ya minumlah sedikit sedikit dengan jumlah yang E, makin lama makin meningkat, tapi sebaiknya makan dulu baru minum kopi Kalau stress biasanya enggak suka, oh. suka minum kopi, dok? Lo Sukanya shopping Oh iya? Tapi malah tak basah ya, saya Kenapa? Ya gak bisa tidur, dok, mikirin cicilan kartu kredit. Ya. Oh jadi dok? Dari sini kita bisa belajar tuh Berarti ada kopi yang PH-nya tinggi Mungkin yang PH-nya tinggi itu berarti dia udah bisa produksi stripping, sinetron Tidak, PH itu adalah itu, itu, itu production adalah, house ya, Itu beda Ini yang dokter apa sih dok? PH itu adalah ee, derajat keasaman dan kebasaan sebuah, e, sesuatu produk Oh berarti maksudnya PH-nya kandungan yang ada di kopi? Uh -uh. Nah kalau ada kandungan berarti ada bapaknya, siapa bapaknya? Nah.